Apakah kamu membayangkan saat berjalan di ketinggian lebih dari 1.000 meter? Sebuah wisata di Tiongkok, wajib kamu coba. sebuah jalur kaca dibuat di peringin 4.600 kaki dan berada di sisi bumi membuat siapapun berpikir dua kali mencobanya ditambah jalur tersebut terbuat dari kaca terletak di sisi Gunung men di Taman Nasional Bang Chiaji Tiongkok jalan yang mudah panjang 328 kaki dan 5,2 kaki. Jalan ini diperuntukkan untuk mereka yang merasa punya keberanian untuk mencobanya. Siapa yang menemukan keberanian untuk berjalan di jalan kaca ini tentunya tidak akan rugi, karena pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Jadi, apakah sobat semua tertarik? Coba ya!